Oke, selamat pagi Selamat beraktivitas jumpa kembali dengan kami saat ini kita akan trading pada Bitcoin ya Oke kita lihat dulu pergerakan harga untuk Bitcoin nanti kita kombinasikan dengan gator ya gator dimana posisinya pada oskilator ya? oskilator seperti yang kita tahu untuk menambah cara pro trading atau teknik pro trading kita ya dimana nanti kita akan open posisi atau open entry pada saat ini ya oke okay kita lihat pergerakan sebelumnya jika uptrend trend seperti apa jika downtrend seperti apa ya okay. belum menemukan momen yang tepat ya oke okay, seperti ini ya ini sudah jelas contoh gator Oke. Pergerakan gator sama candlestick ya. Oke, ya, seperti ini, maka pergerakan harga akan terus naik. Ya, jika dia semakin tinggi, maka harga akan naik pula dari harga segini, dari harga 316000 yang ini hingga pada harga 31 680 ya jadi dia terus naik Oke sekarang kita praktekkan pada menit ini kita lihat dulu pergerakan harganya oke kita belum entry dulu ya karena di sini masih kecil ya untuk naiknya dia harus menggunakan seperti ini pergerakan harga dari sini sampai sini Oke. Okay, ini untuk pergerakannya harga kita tunggu dia di masih di hijau atau di merah ya. Kita tunggu satu candlestick lagi baru kita entry. Oke, okay, kita tunggu. Oke, okay, kita entry ya. Oke, okay, pada Bitcoin atau pada crypto ya, koin cryptocurrency yang namanya trading tidak melulu profit ya, tapi bagaimana cara kita untuk bisa profit konsisten dari hari ke harinya bukan besar kecilnya, tetapi paling tidak tidak auto depo. Atau sering-sering deposit ya Nanti hasilnya Pusing Tapi kalau kita profit Walaupun Banyak sedikit Paling tidak konsisten Di dalamnya Oke Baik itu dulu ya dari kami untuk Bitcoinnya kita akhiri dulu Nanti kita lanjut lagi pada video berikutnya ya Terima kasih selamat pagi selamat beraktivitas Jangan lupa like comment dan subscribe ya